Hai hai hai! Gunung Kerinci menjadi sorotan media setelah peristiwa jatuhnya helikopter yang berisi rombongan Kapolda Jambi. Diketahui kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, di mana badan helikopter terjatuh di kawasan hutan lereng Gunung Kerinci. Namun, tahukah kalian sob? Ternyata Gunung Kerinci adalah gunung tertinggi yang ada di Pulau Sumatera. Terbentang di Provinsi Jambi, gunung yang juga dikenal sebagai Gunung Gadang ini masih aktif hingga saat ini. Para pecinta gunung banyak yang mendaki gunung ini untuk menyaksikan secara langsung pemandangan alamnya yang indah. Namun, tahukah kalian jika banyak mitos gunung kerinci yang beredar? Ada beberapa contoh mitos yang cukup populer terkait gunung berapi yang satu ini adalah keberadaan orang pendek dan manusia harimau. Penasaran bukan? Eh tapi tunggu dulu sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Naga Raksasa Selain orang pendek, ternyata masyarakat setempat juga meyakini bahwa ada sesosok naga raksasa yang mendiami kawasan Gunung Kerinci loh sob. Awalnya hiduplah sepasang saudara kembar yatim piatu yang bernama Kalungga, kakak dan kalupat adik. Suatu hari Kalungga berburu sendiri ke hutan, namun ketika dalam perjalanan perburuannya, ia menemukan sebutir telur besar. Tanpa memberitahu kembarannya, Kalunga memakan telur tersebut. Setelah mengonsumsi telur tersebut, muncullah sisik emas di sekujur tubuh Kalungga. Badannya menjadi memanjang dan dirinya pun berubah menjadi seekor naga raksasa. Menurut cerita rakyat setempat, sisa perputaran badan kalungga yang besar itu menciptakan Danau Bento. Apakah kalian percaya dengan mitos ini? CINDAKU ATAU MANUSIA HARIMAU Mitos Gunung Kerinci selanjutnya adalah keberadaan cindaku. Mereka bukanlah manusia biasa, melainkan berwujud setengah manusia dan setengah harimau. Legenda ini tak hanya populer di Jambi, tetapi juga sampai Malaysia. Asal mulai cinta sendiri berawal dari sosok bernama Tingkas. Masyarakat setempat percaya, mereka adalah kelompok orang yang memiliki kedekatan ikatan batin dengan harimau. Bahkan dipercaya bahwa Tingkas dulunya telah berjasa membantu masyarakat kerinci, salah satunya adalah dalam melestarikan hutan. Orang Kerinci juga percaya jika cindaku memiliki kekuatan magis. Kekuatan tersebut berasal dari adat turun-temurun di desa Kerinci. Dan dengan kekuatan itu, mereka menjadi penjaga gunung Kerinci. Namun gak hanya sampai itu aja loh sob, ternyata cindaku juga mampu berubah wujud menjadi harimau. Mereka akan berubah wujud jika marah atau merasa terancam. Akan tetapi kesaktian itu hanya berlaku di kawasan Gunung Kerinci saja, dan tak semua orang Kerinci termasuk cindaku. Itulah beberapa mitos mengerikan Gunung Kerinci yang populer di tengah masyarakat. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Apakah kalian mempercayai keberadaan makhluk-makhluk tadi di kawasan tersebut? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe,